Mimpi terkait dengan Dajjal yang masih belum dipublikasikan di YouTube-nya Serkosim sendiri, bahkan di teman-temannya helper-helper yang lain juga. Kalau ada, apa itu? Apakah mungkin bisa saya dengar sekarang? Alhamdulillah, kami berdua, saya dengan Mas Paris. Sudah mendengarkan langsung penjelasan yang sangat lengkap tentang Dajjal ini dari Said Muhammad Qasim. Memang betul masih banyak yang uh, uh, belum terungkap, belum diungkap, belum disebarkan, belum diinformasikan ke semua pihak. Dan insya Allah hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui yang pernah ketemu beliau di Pakistan. Luar biasa memang e, kalau kita mendengarkan seluruh e, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sosok Dajjal ini banyak yang mengejutkan. Namun demikian sangat e, masuk akal dan menjawab berbagai macam hal yang selama ini kita pertanyakan. Karena setiap hadis Nabi Muhammad SAW kan tidak terlalu detail, tidak terlalu jelas, dan kadang-kadang hanya ulama yang bisa mentafsirkan dan mentakwilkan lebih jauh. Namun dengan mimpi Said Muhammad Qasim, pertama sama sekali tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang ada, yang kedua melengkapi menjelaskan lebih detail posisi-posisi mimpi itu. Dan masya Allah, mimpi dari Said Muhammad Qasim tentang Dajjal ini satu hal yang luar biasa menjadi petunjuk bagi kita. Maka dari itulah kami menyarankan rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia, Malaysia, dan negara lain dan juga di seluruh dunia untuk mendengarkan, meneliti, menelaah apa sulitnya untuk kepentingan kita di akhir zaman e, menyelamatkan kita dari fitnah dajjal untuk mau mendengar mimpi Sayyidu Muhammad Qasim dan membacanya. Silakan kepada umat Islam di berbagai belahan dunia hubungi kami ada di keterangan uh, uh, youtube ini atau hubungi kami uh, saya nomor handphone saya adalah 0812 86 02 3302 itulah nomor handphone saya bisa menghubungi untuk meminta kumpulan mimpi-mimpi saya Mohd Khosim atau uh, Anda semua gabung dengan grup kami Uh, grup di whatsapp untuk mengetahui berbagai informasi yang akan terjadi dan sedang terjadi. Insya Allah, kita, orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi sehat kusim akan terbimbing untuk menghindari fitnah Dajjal ini karena Dajjal ini luar biasa, memiliki daya pikat luar biasa, dan banyak mengelabui orang. Kita berpikir dialah tokoh agama, kita berpikir dialah orang yang akan menyelamatkan umat, dia pikir. Kita pikir dialah orang yang akan uh, mewarisi uh, sosok nubuah yang dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal sebetulnya dia penipu. Nah, itulah saya kira pentingnya kita bergabung mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kira Insya Allah rencananya nanti bulan Januari 2002 kami akan buka semua karena. Kami ditargetkan oleh Said Muhammad Qasim untuk menyebarkan mimpi sampai Desember ini harus mencapai target uh, kepada negara-negara lain, baik, baik Australia, Amerika Serikat, uh, Turki, dan Inggris khususnya. Setelah itu kami sebarkan di empat negara itu secara khusus, insya Allah kami diizinkan untuk mulai membuka uh, mimpi-mimpi Said Muhammad Qasim tentang belajar. Dan bukan hanya Dajar saja, tapi kami akan membuka semua mimpi-mimpi ini yang belum dibuka oleh Said Muhammad Qasim Insya Allah saya kira, silahkan menunggu Januari, kami akan informasikan seluruh mimpi, -mimpi yang belum.